Ace of Cups, oke okay. bagus sekali di sini ya untuk Gemini. dimana yang aku lihat di sini ada satu orang ya di antara banyak ya di antara banyak banget orang yang berkunjung gitu, gitu kan berkunjung ataupun uh, bertemu dengan kamu gitu ya kenalan sama kamu gitu kan kenalannya juga uh, ada yang memang serius ada yang memang cuma kenalan-kenalan gitu kan sekedar kenalan ya dan ada nih satu orang ya satu orang ini yang aku lihat dia benar-benar uh, ngerasain ada perasaan cinta gitu loh dengan kamu ya di sini yang aku lihat. Kenapa? Karena dia dia mungkin pertama memang mengharapkan yang aku lihat, pertama memang mengharapkan banget untuk bisa bersama dengan kamu. Ya. Uh, atau bersama dengan seseorang yang aku lihat. Pertamanya memang dia pengen ada seseorang yang cocok sama dia, gitu ya. Ada, uh, ada seekor burung merpati yang menghampiri dia, tapi enggak kunjung datang, gitu kan? Dia, dia uh, ngeliat, gitu kan? Yaudah, ya, udah, ya, udah deh. Aku, aku yang... Uh, yang... Uh, berkunjung atau aku yang... Uh, mencari-cari gitu kan? Si jodoh ini gitu ya. Jadi, ketika dia mencari jodoh yang aku lihat di sini, kemudian... Ketemulah kamu, ya, bertemu dengan kamu. Untuk kemudian yang aku lihat di sini, ada perasaan cinta, ya. Yang aku lihat ada perasaan cinta yang membuncah, gitu ya. Yang benar-benar kerasa banget bahwa, oh, ini bisa nih, gitu kan, e, kalau aku bersama dengan dia, gitu kan. Dan... Ternyata kamu gitu loh, kamu yang cocok banget. Kenapa seperti itu? Karena yang aku lihat di sini, uh, dari dia, ya dari dia itu kayak ngerasa pas banget gitu loh, ketika bersama dengan kamu. Ih kok ngepas banget, terus kemudian juga yang aku lihat di sini uh, ngerasa cocok. Kemudian dari dari segi ini ya, dari segi uh, apa tuh namanya komunikasi gitu kan, terus kemudian juga chemistry dapat banget sefrekuensi juga yang aku lihat. Makanya dia ngedeketin kamu. Terus kamunya juga kayak ngerasa bahwa oh dia ini ngedeketin ya emang untuk menjalin percintaan ya. Entah dianya mengutarakan yang rata-rata memang mengutarakan terus kemudian juga uh, yang aku lihat di sini menghampiri kamu terus meniatkan gitu ya, meniatkan untuk Uh, bisa bersama dengan kamu, gitu ya? Dia udah ngasih tau, uh, mungkin dengan kode awalnya yang aku lihat di sini. Tapi kemudian, uh, berangsur-angsur, dia itu bener-bener menyatakan, ataupun bener-bener dari apa ya namanya, dari chat gitu ya, dari chat dari uh, SMS gitu ya. Jam sekarang ya, mana ada SMS. Uh, dari ini, dari chat, dari phone gitu ya, dari, dari telepon gitu kan, dari video call itu udah bener-bener uh, kerasa banget dan apalagi ketemu, apalagi kalau kamu sering banget ketemu sama sosok ini. Dia dia benar-benar kayak, kayak menghampiri kamu terus kemudian uh, secara nyata gitu ya, secara nyata beneran pengen, bersama dengan kamu gitu ya dia mengutarakan yang aku lihat di sini kalau dari zodiak sih yang aku lihat di sini zodiaknya itu kebanyakan memang uh, Pisces Cancer dan Scorpio ya rata-rata anak-anak -rata, uh, air gitu loh kenapa karena dari dari energinya itu benar-benar energi uh, air ya elemen air dari kartu juga seperti itu uh, kemudian juga dari hal lain mungkin aku ngelihat di sini. Selain dari air mungkin ada dari energi udara ya, uh, sesama gemini mungkin, terus kemudian juga uh, bisa juga ke arah apa ya namanya? Uh, Libra, kemudian juga Aquarius. Itu kelihatan banget, kelihatan banget bahwa mereka lebih condong ya lebih condong ke kamu gitu loh yang aku lihat di sini jadi bisa banget sih yang aku lihat bisa banget untuk uh, menjalin ya menjalin hubungan dengan sosok ini ya kalau dari ciri-cirinya yang aku lihat kalau dengan kamu kayaknya straightforward gitu loh kayak Benar-benar mengutarakan, gitu loh. Ya, memang awal-awal ngasih kode, gitu kan? Awal-awal memang ngasih kode, cuma makin lama dia makin ngerasa cinta. Dan ya udah deh, gitu kan? Daripada aku nunggu-nunggu lama, daripada aku begini begitu, gitu kan? Dia uh, pengen banget untuk serius, gitu loh, dengan kamu. Ya, di sini aku lihat itu yang kelihatan di kartu, ya, dari... Uh, Knight of Cups, kemudian dari The High Priestess, chemistry, waduh, waduh, uh, jangan ditanya dia kalau chemistry ya chemistry uh, sefrekuensi gitu-gitu udah udah cocok banget yang aku lihat di sini. Terus uh, kemudian kapan dia akan mengutarakan? Di sini aku lihat secepatnya, terutama mungkin di bulan uh, Mei ini gitu ya. Walaupun wala walaupun ya karena ini di akhir April gitu kan, uh, ketika video ini dibuat gitu ya. Uh, jadi yang aku lihat benar-benar di bulan Mei itu akan ya akan ada gitu akan ada pernyataan cinta gitu ya pernyata, pernyataan cinta dari sosok ini yang aku lihat ya benar-benar ngejar banget dia walaupun sesulit apapun percintaannya dengan kamu dia benar-benar uh, mengusahakan gitu ya kenapa karena ya aku udah udah ini loh udah sub udah Uh, menyatakan juga, udah ngasih tahu juga, ya wal, uh, baik langsung ataupun enggak langsung gitu ya, baik uh, secara langsung lewat kata-kata ataupun lewat kode-kode gitu kan dia beneran gitu loh beneran untuk uh, serius gitu ya pengen-pengen-pengen uh, banget uh, sampai nikah juga bisa yang aku lihat di sini ya oke itu yang kelihatan di kartu, bye-bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya